Apa ada dalil mengatakan Setelah salam Sebelum yang membalikkan tangan kanan Dan sebelah kiri Membalikkan tangan kiri Ada tak dalilnya pak ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Saya Kalau ada empat pendapat Saya sebut empat Kalau ada tiga saya sebut tiga Masalah mengangkat, ada empat pendapat. Tiga ditekuk, satu turun ke bawah. Syafi'i diangkat pada lapas Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syafi'i. Sekali angkat. Kalau Hanafi angkat sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah hanafi kalau hambali angkat setiap lafaz allah at tahiyatul barakatu salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa asyhadu an la illallah kalau maliki dari awal sampai akhir bergerak at tahiyatul barakatu salawatut thayyibatu lillah assalamu empat pendapat adapun meletak tangan sampai saat ini saya belum jumpa dalilnya lagi yang buka tangan maka saya sampai ini tutup tangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.